Balik lagi di channel Inti Tutor Nah, kali ini kita mau sharing-sharing lagi ya Sama-sama belajar tentang seputaran Youtube Oke, okay. aku mau mengingatkan Buat kalian yang ingin dipromosikan di tempat aku Itu hadirnya di video 10 pertama Bukan yang udah promosikan ya Hadirlah di video yang pertama kali Nggak usah pertama, sampai 10 pun udah aku promosikan secara gratis Ini kasus yang sering banget terjadi di YouTubers. pemula. kasus yang sangat fanatik, subscriber kita itu down. Psih. Jadi, ada beberapa faktor yang membuat subscriber kita hilang. Nah, yang pertama, itu kita terlalu banyak melakukan yang namanya spam atau kesalahan yang dilarang oleh pihak YouTube. Ngerasa baik, nah mungkin semua baik, seperti halnya saling subscribe itu juga diperbolehkan pihak youtube Tapi jangan kebanyakan, lakukannya itu hanya sekedarnya aja ya Kayak satu hari, itu biasanya maksimal itu 10 komentar aja di channel yang saling cukup. Bisa nggak kita akali, bisa kita akalin, ada cara-caranya, nah ini gue kasih tau caranya ya Ini cara ini agar kita bisa banyak komentar di komentar lain atau di channel-channel yang lain dan saling subscribe dan tanpa spam. Jadi kalau udah spam banyak nanti yang nge-subscribe kita itu terpaksa di-unfollow oleh pihak YouTube. Dan ini ada caranya ya. Ini resmi dan ini non ilegal. Jadi bisa kalian contoh dan channel kalian tetap aman. Nah, kalian bisa lihat nih channel yang aku punya Ini merupakan salah satu sampel Channel yang sengaja aku buat untuk kalian Nah, kalian bisa lihat nih ya Ini semua videonya video dari aku Atau channel-channel asli Nah, ini channel aslinya ya Ini channel aslinya Dan ini, ini channel untuk salib skrup agar tidak spam Dan yang seperti kita itu aman, tidak hilang jadi, kalau misalnya kalian pakai akun asli, melebihi dari 21 hari dapat dipastikan subscribernya bakalan hilang, dan itu permanen hilang. Turun down, banyak banget turunnya. Jadi, kita bisa lihat ini video aku yang aslinya. Ini gue bilang tadi ya, komunitas tadi ya, yang gue promosiin free gratis. Jadi, ini merupakan salah satunya. Ini tampilannya seperti ini. Gimana channel ini? Channel yang gak ada video. Nah, aslinya channel ini gak punya video nih. Tapi di beranda dia, atau tampilan profil depan dia, itu ada isi tentang video aku yang lain. Atau channel utama aku. Gimana nyetinya? Gue kasih tahu. Nah, yang pertama kita masuk ke studio. Lalu lanjut ke penyesuaian di sebelah situ. Selanjutnya ya. ini akan ada beberapa opsi yang bisa kita gunakan ya. Kita cukup ditata letak aja, nggak usah ke branding, nggak usah ke info dasar. Kalau mau ke info dasar paling ganti foto profil aja ya, kalau tata letak masuk seperti ini. Di sini ada yang namanya, ini kita hapus dulu. udah gue biar aja ini salah satu gue nanti linknya gue lupa deh linknya kemaren nih ini udah gue buat tutorialnya ya gimana video kita itu bisa bercampur dengan tutor besar kayak bang DC ini kan udah cukup besar ya udah banyak banget ya ini merupakan dua channel aku yang aku sisipkan di sini jadi kesimpulan di sini ini kalau misalnya kalian nonton di akhir di video abang ini Wow itu iklannya pula Kita lewati Nah abang ini punya rekomendasi video kayak gini Tapi ini bakal kalah dengan punya kita Nah ini ada triknya juga Dan ini udah aku beritahu di video aku yang sebelumnya Jadi bisa cek ya gimana caranya setelah video besar Atau channel besar ini ngomong video kita Ini caranya tapi kita nggak bahas ini. Kita bahas tadi gimana caranya di video channel ini. Aberisi tentang video kita. Ini yang sekarang kita bahas. Nah, jadi ini kan tata letaknya ini masih yang original banget ya. Eh. Original banget. Ini original banget tampilannya. Paling ada ini aja. Lalu di sini bisa kita nambahnya buat itu tambahkan bagian. Nah, bagian yang mau kita tambahkan itu apa? Ini kalau isinya ini. Nih. Paling atasnya. video upload, upload populer, video singkat, live sekarang, ini semua berisi dari video kita. Jadi channel ini kan nggak punya video. Nah channel ini kan nggak punya video nih. Jadi ini semua nih nggak kepake. Ini semua pure nggak kepake. Jadi yang kita pakai itu ada bisa satu playlist, bisa playlist yang dibuat dan beberapa playlist. Tapi gue sarankan pakai satu playlist saja nah ini kan playlist yang udah aku buat tadi yang ada aku mix jadi kalau misalnya playlist yang mau kita buat ini di luar dari channel ya atau pakai channel orang lain atau pakai channel yang asli itu kita pastikan dulu kita buka gini ya ini video aslinya ya channel aslinya klik kanan bukan pada videonya tapi klik sini nih seputaran video putar semua lalu kita klik nggak ditonton pun nggak masalah kita tinggal copy linknya aja setelah kita copy linknya masuk ke playlist apa aja yang ada di YouTube lalu copy paste nah udah keluar nih kan ini udah keluar nih Tap, kita pilih nah ini kan ada videonya di sini ada videonya lalu kita masuki apalagi yang kita masuk itu adalah channel dan channel ini merupakan sesuatu hal yang sama juga ya. Kayak tadi ini bisa kita cari, langsung kita copy aja link dari profilnya. Lalu kita checklist. Di sini bisa juga kita beri kayak opsi, kita bilang subscribe di sini. Lalu kita selesaikan aja. Lalu kita publikasi. Ini masih berserah, belum sesuai dengan keinginan kita. Tapi bisa kita cek. Nah, ini tampilan pertama tadi ya. Kita refresh. Maka jadinya seperti ini nih ya. Ini jadinya seperti ini. Jadi kalau kita masih di sini, ini nanti yang orang bakal akan ke Densisi dulu. Jadi kita kalau mau video kita lebih utama lagi datang, ini ada datanya. Nah, tata caranya itu kita klik yang di sini. Kita tarik, kita scroll ke atas. Nah, dia udah di sini. Lalu channel kita. Nah, ini tata letak yang mau aku buat deh. Jadi tengah-tengah ini punya aku dan paling bawah ini punya dari Densi tadi. Lalu kita publikasikan lagi. Dan isinya bakalan seperti ini. Nah, ini ini tadi. Jadi kalau kita komen di video yang lain atau beberapa video di channel lain melebihi dari 20, kita pindah akun. Ya pindah akun itu bisa aja klik dari sini. Ganti akun. Dan di Android itu masih sama, tapi ini bisa dilakukan hanya di aplikasi Chrome dan buka situs desktop. Jadi klik tiga garis utama di atas kanan Chrome itu Klik yang bacaannya desktop. Nampilannya bakalan seperti ini. Jadi kalau masih pakai aplikasi YouTube yang ada di Play Store, ini nggak bisa dilakukan ya. Kalau di Android, kita mesti pindah ke Chrome dulu. Jadi ini bisa dilakukan. Paling segitu aja dari aku, jangan lupa tombol subscribe-nya. Sampai jumpa di video aku yang selanjutnya.